Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya nya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Elamu ketahuilah ini sebuah tandih atau peringatan karena ayat ini akan menjelaskan kehidupan dunia itu adalah permainan yang melalaikan maka kita harus hati-hati karena Allah sendiri mengatakan ketahuilah kalau bahasa kita mungkin warning, perhatian bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan yang bisa melalaikan Yang namanya permainan itu kadang Waktu tidak terasa Sampai kita lalai Contoh permainan sepak bola aja Kadang tidak terasa waktu itu ya Sepak bola 2 puluh 45 menit terasa lama gak? Apalagi kalau klubnya yang Favoritnya Gak terasa Bahkan kita sendiri ketika bermain itu enggak terasa. Jalan-jalan, bermain, enggak terasa tuh Beda ketika kita baca Al-Quran. 5 sampai 15 menit saja gimana perasaannya? Kayaknya hampir sama jawabannya ya. Sementara, tadi kehidupan-kehidupan kehidupan dunia itu memang adalah sebuah permainan. Enggak terasa permainan itu sehingga waktu begitu lama kita habiskan nggak terasa kemudian disipati juga bisa melalaikan bisa melupakan contoh juga kalau kita bermain catur aja atau satronji itu yang namanya catur itu ketika satu babak saja bisa sampai mungkin satu jam dua jam bisa lalai bisa lupa ketika sepak bola bisa lalai bisa lupa. Nah kita hidup di dunia itu seperti itu, kadang seperti sebuah permainan yang bisa menghabiskan waktu dan tidak terasa, dan juga bisa melarikan artinya lupa waktu. Nah ini Allah katakan maka hati-hati, dunia ini adalah sifatnya seperti itu. Kalau kita nggak hati-hati, bisa saja termasuk nanti orang-orang yang celaka. Sementara kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sebentar, tidak lama. Maka kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yakin termasuk orang-orang yang rugi, rugi yakin tersebut. Mengapa banyak yang terjebak? Yang mana Allah katakan tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk ibadah nyatanya tadi ngejar-ngejar yang sudah Allah tanggung padahal Allah sudah tanggung kenapa kita harus banting pulang, menalaikan ketaatan kepada Allah itu sifat di dunia yang ketiganya sifat di dunia adalah selain walahun wazinatun perhias perhiasan bagaimana sifat perhiasan namanya perhiasan biasanya digandrungi disukai, dicintai dikejar-kejar yang namanya perhiasan maka kita pun lihat dunia ini banyak orang yang mengejar siang malam banting tulang sampai mungkin tulang Nobel dibanting-bantingkan untuk kejar dunia. dunia sampai lupa untuk tujuan hidup di dunia kenapa? perhiasan dan semua orang suka mau orang yang jahil mau orang yang alim orang yang tidak punya atau orang yang berpunya orang yang mengerti atau orang yang tidak mengerti sama saja karena ini emang sifatnya dunia dunia bahkan kalau melihat lapatan namanya itu adalah adat hasar benar-benar sifat dunia itu seperti itu dan kita uraikan, kita jelaskan karena kita sekarang lagi hidup di dunia, dunia kalau kita gak memahami sifat dunia terjebak kita tinggal kalau terjebak kerugian yang tidak kemudian selain wajinatun perhiasan sifat dari dunia itu watapahuru benakum kita sering bermegah-megahan dan ini terbukti mulai dari bangunan rumah kadang pingin gak bermegah-megahan nah, Alhamdulillah maka dipilih rumah sama, semua bentuk rumahnya ya, ada uang, dari si baru, nanti di bawah karena memang sifatnya di dunia akan seperti itu maka kalau kita nggak memahami tujuan hidup, ya ikut-ikutanlah seperti kebanyakan orang umumnya orang sementara kita harus menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai manusia. Oba, dulu mah mungkin cita-cita teh ayam penting punya tempat tinggal aja. Itu bicara ketika belum punya tempat tinggal waktu kontrak mah seperti itu. Suatu saat dikasih rezeki oleh Allah sehingga bisa membeli bisa bangun. Setelah bangun pingin nggak ada keinginan yang lain. Hmm. ingin ngatur rumahnya, tuh, tuh, kayak yang tetangga itu ya, yang ada tempat parkirnya. Itu kan ya. hmm. udah gitu, bisa berikutnya apa? Ini naik dong, karena memang sifatnya dunia akan seperti Seperti itu ya, udah jelas kayak seperti mesin yang berlomba-lomba, dan memang Rasul pun jelaskan. Di akhir zaman itu masjid itu akan bermegah, bermegah-megahan. Tapi wayarosul Nabi bilang nanti ada yang bangunan yang megah, tapi pengisinya sedikit. Sini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Penuh. Alhamdulillah sebuhnya pun penuh. Alhamdulillah. Karena memang harus seperti itu. Akan ada memang kebanyakan seperti itu, tapi kita nggak mau jadi kebanyakannya. Sifat dunia memang seperti itu Yang mau tidak mau kita harus menjalani Dan kita harus sesuai dengan ketentuan Yang Allah berikan Tentu bermegah-megahan Bahkan berikutnya Waka kasurupil amwari aulad Akan bangga dengan banyaknya Harta dan bangga dengan Banyaknya an Anak Dunia Reuni saja kalau ketemu Reunian yang ditanyakan apa Anak, anak kerja di mana Itu kan ya? bahkan mungkin nanya istri berapa? Berapa? Itulah seperti ini ya. Yang Allah mengatakan wa takasuru mereka akan bangga. Ya takasur itu bangga kasiro bil bangga dengan punya banyak harta. Tuh rumah saya mah ada berapa? sawah, itu dikerawang luas punya orang <laughs> luas kan? pabrik itu punya siapa? punya punya orang itu akan muncul sifat-sifat bangga seperti itu sehingga nanti yang anaknya bangga merasa itu bangga dengan anaknya yang banyak apalagi anak yang banyak kemudian sekolahnya pada tinggi muncul tuh sifat kebanggaan-kebanggaan kita nggak perlu heran karena sifat dunia akan seperti seperti itu lima poin ini ya yang Allah gambarkan lima poin ya hati-hati yang pertama tadi laibun itu permain permainan ayyat abun nasu manusia itu akan bermain-main pihak di dunia ya ampusahum dengan dirinya seperti kait abil sibian seperti bermainnya anak-anak, antusahung, vilabik, mingueri, paitatin, seperti anak kecil yang main-main. Kalau kita waktu kecil main-main apa rumah-rumahan? Kalau anak kecil perempuan main boneka-bonekaan yang di sini mingueri, paitah, enggak ada manfaatnya. Bapak-bapak, waktu kecil ya bikin mainan dari apa? mobil-mobilan, bikin dari batu baterai temen gue di faedah nah kita hidup di dunia kalau terjebak dengan permainan berarti hidup kita tanpa ada faedah yang namanya permainan seperti itu walaupun melalaikan lalai di sini adalah syubhlu anil ahiro sehingga kita sibuk dunia melupakan akhir Akhirat lalai dari pagi bangun tidur yang terpikiran, "Udah apa kerjaannya?" Nah, yang pikiran kerja sementara di dalam Kitab Nasoya ibad. Kalau pagi saja kita sudah pikiran, disibukkan dengan dunia, kita tuh sama saja seperti membenci Allah. Bayangkan, seperti membenci Allah, kenapa? karena urusan dunia sudah Allah tanggung kenapa harus kita bingung dan disibuk dengan urusan itu ya, sampai seperti itu ya maka cobalah kita sibukkannya tuh dengan akhirat yang memang harus kita kumpulkan sendiri hidup di dunia yang sekarang kita jalani, semuanya sudah Allah tentukan, sudah Allah tanggung kenapa harus kita kebalik, sibuk dengan dunia lupa dengan akhirat dan itu banyak yang terjebak di sana sehingga nanti penyesalan di ujung baru menyesal, ya Allah kenapa saya lupa sampai akhirat 24 jam digunakan teh hampir 70% nya digunakan untuk urusan dunia urusan akhiratnya mas sebentar kenapa sebentar, hmm, sholat sholat yang 5 sampai 10 menit sok buru-buru Ingin cepat-cepat beres, sementara kerjaan mah kadang kurang pengen ngelembur Bisa <tik> lo di sini, ya. Orang wadas. Kalau orang sini enggak orang wadas. Warga kondang. <tik> walahun Wajinatun, yang ketiganya tadi adalah kehidupan dunia perhiasan, maya, kejayaan, nabihi, minalibas, kadang manusia itu berhias, minalibas dengan pakaian, walhuli dengan perhiasan. Obat dari sisi pakaian, karena kodrat sifatnya dunia seperti itu, sehingga pakaian pun pingin, ganti, gitu ya. pingin yang lebih baik, pingin yang lebih baru. Gitu ya sifat perhiasan semang apalagi mungkin ibu-ibunya ya ibu-ibunya dulu mah ngomong yang penting telinga jangan sampai mampet awalnya ma, gitu nah, jangan sampai mampet mampet eh, kembali udak kebeli diordinasi. pingin tambah lain atau tetangga mah di lehernya ada ya gantung ayah rantai ya udah ada di sana atau tangan gak cina harus gitu. udah tangan sebelah atau berat sebelah dua-duanya kiri kanan teruslah itu kehidupan jadi dunia akan ada sifat dari dunia maka kita jangan sampai lalai dan lupa ya dengan sifat-sifat dunia dan di sini nggak banyak sifatnya cuma ada lima Kemudian, yang keempatnya tadi Wattapa ya. Wurum Bainakum Bermegah-megah diantara kalian Aimu Paharotun Hasilatun Pima ya. Bainakum Khawatir Ketika kita bermegah-megahan Akhirnya lupa dengan tujuan Yang utama Sehingga dikatakan Istigol bil hayati Dunia Kita sibuk dengan cuma urusan-urusan dun Dunia, sekitaran hidup kita cuma lima poin tadi.